Kau nari-nari Di atas lukaku ini Di saat aku Membutuhkan cintamu Se Kai sampah yang berbau, begitu mudahnya kau campakkan cintaku. Cangka bibir manismu yang bicara Najis katanya bercinta denganku Bawalah cintamu berikan padaku. Rusa pikir hati terlanjur sakit. lebih baik putih pulang daripada putih mata bila ku terima sisa cinta O God Ini amran, kau menari-nari di atas lubuk ini di saat aku membutuhkan cinta.